Baik, selamat datang di uh, pertemuan asinkronus mata kuliah mobile game uh, programming ya di week pertama. Nah pada pertemuan asinkronus yang pertama ini kita akan melakukan project setup ya, dimana kita akan uh, mengatur uh, project kita agar uh, memudahkan kita dalam mendevelop mobile game. Oke, okay. pertama-tama Anda membutuhkan unity hub ya. Saya rasa Anda sudah punya semua ya. Jadi silakan di load dulu ya unity hub. Nah, versi Unity hub bebas terserah Anda ya. Saya menggunakan 2.45, kalau Anda punya versi yang lebih baru silakan dipakai. Kemudian pastikan Anda sudah punya uh, Unity yang terinstall di dalamnya ya. Sebaiknya menggunakan versi 2020 ke atas ya. Dan kalaupun Anda sudah punya uh, uh, tinggal dipakai aja ya. Nah, kalau belum punya Anda silakan menambahkan ya, menambahkan di dalam sini ya, di folder install ini jadi caranya adalah Anda klik-klik add di sini ya klik add, kemudian Anda pilih versi Unity yang akan Anda install di sini saya misalkan pilih yang recommended release Unity 2020 nah, perbedaan anda jika dibandingkan dengan mata kuliah game programming sebelumnya adalah di sini Anda tambahkan yang namanya modul platform Android build support anda bisa lihat di sini, ya. Android build support ini akan menginstall dua item ini, ya: Android SDK plus OpenJDK. Nah, ini Anda tambahkan. Nah, tekan next. Nanti ada uh, pros, uh, proses instalasi akan berjalan. Namun, Anda juga bisa menambahkan sendiri untuk uh, Unity yang sudah terinstall di dalam. Komputer ada, jadi anda tinggal menghandle meng, uh, meng modulnya. Kemudian silakan menambahkan Android Build Support. Ya, Android Build Support dipakai untuk uh, mengkompulasi meng project anda agar bisa runnable di device smartphone anda. Jika uh, smartphone anda adalah I iPhone ya, iOS, maka anda bisa mencentang iOS Build Support. Ya, agar Uh, aplikasi Anda atau project Anda bisa run juga di uh, perangkat iPhone. Oke, okay? ya nah, silakan itu nanti dilakukan karena filenya cukup besar ya. Uh, silakan ditunggu di ya downloadnya selesai. Oke, okay? baik. Nah, apa yang akan kita buat teman-teman? Ya, jadi uh, kita akan melakukan setting up project kita agar punya yang namanya device simulator. Akan saya kasih lihat di sini. Ya, device simulator dimana kita bisa merubah uh, device kita ya seolah-olah saya uh, ganti menjadi Samsung Galaxy Note seperti ini atau saya ganti jadi yang lain ya ini uh, kita bisa ubah dan device simulator ini bagusnya adalah anda bisa lihat uh, anda bisa lihat dan mencoba berbagai macam uh, resolusi dari device termasuk bezelnya termasuk pengaturan peselnya di sini, oke? Okay. Jadi di sesi asinkronus ini um, kita akan melakukan setup agar memudahkan kita mengembangkan game mobile dan kita akan mencoba membuat sebuah game sederhana yang akan anda buat adalah game yang dinamakan dengan Planet Hop atau Planet Jumper, oke? Okay. Jadi seperti apa wujud gamenya? Di sini anda lihat ada sebuah planet yang rotating dan ada astron astronot yang berada di permukaan tugasnya adalah untuk jump ke planet lain ya, dengan selamat. Okay. cara uh, kontrolnya sederhana ada tiga klik sembarang tempat atau tot sembarang tempat maka si, si astronot ini akan jump dan hinggap di planet tujuan. Oke okay. dan uh, kalau <coughs> apa namanya si astronot gagal hinggap di planet tujuan maka gamenya berakhir dan diulangi lagi dari scene awal. Nah ini akan kita kembangkan atau kita buat jadi uh, pastikan di sini kita sudah menyelesaikan project setup. Nah untuk aset, di sini saya akan menggunakan aset yang free, teman-teman ya, aset yang free yang uh, available, bisa anda download secara gratis, ya dan legal. Di sini saya akan menggunakan Unity Asset Store, ya Unity Asset Store. Um, Unity Asset Store dulunya integrated dengan United, tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Jadi artinya anda Uh, harus menggunakan browser ya untuk mengakses Asset Store ini. Oke, okay, langsung aja ya kita akan uh, buka atau Google aja uh, Unity Asset Store di sini. Oke, okay. nah, kita klik linknya. Oke, okay. nah di sini saya akan mencari planet, teman-teman ya. Jadi ada planet. Oke, okay. planet. Nah, akan muncul banyak sekali Asset Store yang planet dan sebagian besar berbayar ya di sini kita akan pakai yang free aja anda klik free asset di sini kita filter menjadi free asset sehingga yang nampil di sini adalah uh, kategori yang free nah anda silahkan cari uh, sepertinya ini ya free planet with space background nah ini coba saya cek dulu apakah sama dengan punya saya ya yeah. ya yeah, teman-teman ini ya jadi saya pakai ini jadi yang dilakukan adalah anda tinggal menambahkan ke aset Anda, tentunya Anda harus login dulu di United uh, account ya, jadi kalau Anda klik add asset dan biasanya diminta untuk login, tapi kalau sudah login ya sudah aman gitu ya, nah, ini contohnya saya sudah menambahkan aset ke dalam keranjang saya gitu ya jadi kalau Anda klik di sini di uh, account Anda Anda bisa lihat ada my asset di sana, kalau Anda klik Anda bisa lihat aset-aset yang sudah pernah Anda beli atau Anda download atau Anda add ke keranjang ya Dan bisa Anda open in Unity, Anda tambahkan ke Unity ya. Jadi uh, silakan tambahkan planet, free planet pack Yang buatannya, apa ya ini ya, jadi saya lupa ya Dim Studio, Dim Studio. Nah Anda download, uh, bukan download maaf, Anda tambahkan ke web ini, ke asset store-nya Sekalian Anda cari juga yang namanya uh, ini apa namanya, astronot ya, Aiden Art jadi Anda bisa ketik as astronot oke okay. kebetulan saya sudah mendownload ya astronotnya uh, ini kita filter menjadi free asset dulu nah, oke okay. kemudian Anda bisa tambahkan yang ini, punyanya Aiden Art uh, astronot, ya, Anda bisa quick look, seperti ini dan Anda tambahkan add to asset ke dalam uh, web Anda ke asset store Anda. Okay. Sehingga nanti di dalam asset-nya Anda akan melihat dua dua aset yang ready untuk di ke unity Anda. Oke. Okay. Baik ya, balik lagi ke slide di sini selanjutnya yang akan kita lakukan adalah create new project. Oke, okay. kita akan create new project. Caranya bagaimana? Anda tinggal buka Unity di sini, Unity Hub maksud saya lalu kita masuk ke Project ya, saya sudah punya Planet hop di sini yang sudah saya selesaikan uh, saya akan bikin baru aja ya, jadi waktu anda klik New anda diminta untuk memilih versi Unity yang terinstall yang hanya ada satu versi di sini, 2020 kemudian anda beri nama ini dudi ya, templatenya kita pakai 2 kita beri nama Planet Jumper atau Planet hop atau Planet apapun terserah Anda ya, tapi berhubung ini ya, berhubung Anda wajib mengumpulkan CE, maka Anda harus tambahkan prefix di depannya. Prefix NRP. Blah, blah, blah, blah, begitu ya. Nah, Anda tambahkan prefix NRP di depannya. Kemudian klik create. Nah, ini uh, saya akan percepat agak, karena prosesnya agak lama waktu create project pertama kali ya. Oke, okay, uh, jadi project baru ya sudah selesai terkuat ya teman-teman uh, Nah, kita akan men-setup project ini agar memudahkan kita dalam mendevelop aplikasi mobile game Oke, okay? jadi lakukan ini setiap kali Anda create new project Oke, okay? jadi uh, pertama-tama kita perlu menginstall package Ya, package yang sangat usable Jadi ada klik window package manager Oke okay? di dalam window package manager ini kita akan menambahkan uh, input system ya. Jadi nama package adalah input system. Nah, di sini Anda bisa ketik input system. Nah, kalau no result for input ini artinya kita melihat package yang terinstal di project kita. Jadi Anda tinggal ganti aja di sini klik menjadi unity registry. Nah, nanti Anda akan dikasih lihat semua package yang available di United Registry, yang official available di United Registry. Di sini kita ketik input system, nah, ini ya, input system, um, verified. Nah, di sini kita akan install. Input system ini gunanya adalah untuk mengelabui input system tradisionalnya Unity agar uh, seolah-olah uh, uh, memahami bahwa click mouse itu bisa dianggap sebagai touch input dan sebaliknya jadi kita bisa mensimulasikan touch input dengan menggunakan mouse kalau nggak pakai input sistem yang baru ini maka jeleknya apa kita harus membuat program yang terpisah untuk menghandle touch dan klik mouse biasa ya jadi ini merepotkan nantinya jadi kita gunakan input sistem yang baru ya sehingga kita bisa mensimulasikan touch input hanya dengan menggunakan klik mouse dan kita bisa lakukan itu di device Simulator yang akan kita tambahkan di sini. Oke, okay. tunggu sebentar. Ini uh, proses instalasinya sedang berjalan, ya teman-teman. Nah selanjutnya, selanjutnya Anda akan lihat ada warning message. Um, do you want to enable the backend end? Ya, artinya um, dengan adanya info sistem ini, ini nanti akan melakukan sesuatu. Ya, di, backend, di project Anda yang mengwajibkan mengharuskan Anda merestart, merestart um, project Anda, okay. um, kita akan klik yes, teman-teman. Nah, ini unitinya akan merestart project Anda dan menurut ulang project Anda uh, kembali. Nah, seperti ini. <tuh> Baik, ya, jadi uh, kita kembali lagi di project kita. Uh, selanjutnya kita akan menambahkan uh, package yang namanya device simulator. Nah, uh, problemnya adalah package ini masih dalam pengembangan ya, jadi belum dinyatakan official, kemungkinan juga masih ada bug-nya dan sebagainya. Tetapi package ini sangat membantu kita untuk mensimulasikan game kita ke device-device uh, yang ada di pasaran, sehingga kita tidak perlu nyoba-nyoba macam-macam device secara real. Oke, okay, Untuk sekedar tahu dimensinya, resolusinya, bentuk bezelnya dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengizinkan agar project Anda diinstal, package yang belum official yang masih dalam pengembangan, maka Anda bisa klik ini, klik advance, uh, klik ini ya, advance project setting. Lalu Anda klik enable preview package ya, jadi package yang masih dalam early stage development, bla bla bla. Ada warningnya, Anda tinggal klik I understand, oke? Okay. Akhirnya uh, unity tidak pernah job ya Kalau terjadi bug dan macam-macam Oke, okay. nah Karena device simulator ini Ya, Anda bisa search ya Device simulator ini sebenarnya nggak enggak terlalu ngefek pada project akhir Anda Device simulator ini hanya memvisualkan Run uh, project Anda kalau dirun di run di unity Dalam bentuk simulasi device-nya ya. Jadi kita install aja, Oke, okay. ditunggu sesaat Proses instalasinya Oke okay, baik uh, device simulatornya sudah terinstal. Nah di, dengan demikian anda bisa memasang device simulator di bagian sini. Jadi anda tinggal ketik window kemudian kita cari device simulatornya sebentar ya. Oke okay. window general device simulator ya. Pastikan anda sudah selesai sel sel sel sel menginstal device simulator ya. Kalau diklik nanti akan muncul uh, device simulator seperti ini, oke? Okay dan anda bisa mengubah-ubah device-nya, oke okay. jadi kalau kita play projectnya maka uh, akan muncul project anda akan run di sini ya sehingga kita bisa mendapatkan feel uh, bagaimana sih tampilan game kita di iPhone iPhone 6s atau bagaimana tampilan game kita di Samsung Galaxy Note 9 dan seterusnya dan hati-hati uh, dengan notch ya notch yang ada di um, bezel maksud saya yang ada di beberapa device yang tentunya akan me me apa, mengganggu UI kita ya atau kita harus aware dengan itu kalau nggak nanti uh, uh, UI kita bisa terhalang ini yang saya maksud ya semacam ini ada notch di atas yang kalau misalkan ada pasang high score di sini maka akan ketutupan ya jadi ini uh, tujuannya device simulator adalah melihat mengecek apakah UI kita atau game kita tampil baik di berbagai macam device oke okay? Nah, teman-teman, ini uh, saya akan drag ke sini. Ya, jadikan satu. Dan Anda bisa apa ya anda bisa drag juga ke kanan. Ke kanan. Coba dilihat ya. Anda klik tab ini, Anda drag ke kanan. Supaya membagi layar menjadi dua. Sehingga kita masih punya scene default. Unity. Seperti ini. Dan kita punya layar simulator. Oke? Okay? Jadi, um, itu dulu, teman-teman. Yang harus Anda lakukan... Setiap kali Anda create project, ya, um, oh ya, satu lagi, hampir saya hampir lupa. Untuk mensimulasikan touch dan klik input secara bersamaan, ya, jadi uh, setelah kita menginstal input system manager, maka anda harus mengaktifkan fiturnya. Caranya adalah dengan mengklik window, kemudian Anda cari uh, yang namanya analysis, kemudian input debugger. Oke, okay. kemudian di dalam input debugger ini ada options di sini. Anda klik simulate touch input from mouse or pen. Oke, okay. jadi Anda klik sehingga um, apa klik mouse kita di layar akan dianggap sebagai touch ya. Sehingga kita nggak perlu repot-repot selalu untuk selalu apa namanya meran aplikasi kita ke real device ya. Jadi kita bisa mensimulasikan touch di device simulator yang kita punya di sini. Oke? Okay? Ya, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya untuk mulai membuat program sederhana ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi.